Indoro yang mempunyai weton Selasa Wage berdasarkan timhon Jawa, maka weton tersebut mempunyai neptu yang kecil yakni 7. Neptu tersebut terdiri dari Selasa 3 serta Wage 4. Tentunya weton ini mempunyai jalan hidup yang berbeda dengan weton-weton yang lainnya. Untuk lebih jelasnya,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 lebih kerap menjadi seorang pengikut Ataupun suka berputar pada belakang layak Daripada seseorang pengurus dan bahkan pemimpin Untuk dapat mengayomi orang lain Biasanya ia acap sekali Suka memperoleh fitnah atau gunjingan dari orang sekitarnya dan beragam hal negatif itu diperolehnya sebab perilaku atau ulahnya sendiri. Di samping itu, weton tersebut terkenal sebagai sosok yang sedikit angku, senang menonjolkan diri, jorok serta kurang peka dengan lingkungan sekitar. Walaupun begitu, tak berarti weton tersebut Tak mempunyai watak yang baik Justru Mereka tergolong sosok yang polos Penurut Pemaaf Setia dan suka menolong Perlu diketahui bahwa weton ini tak suka ikut campur Dengan urusan orang lain Mereka justru menutup rapat Untuk tak menceritakan keburukan dari orang lain karir Selasa Wage. Di dalam hal karir ataupun pekerjaan, maka weton yang memiliki jumlah 67 ini begitu cocok jika bekerja menjadi karyawan atau bawahan. Bidang pekerjaan yang tepat pada weton ini antara lain adalah polisi, PNS, karyawan swasta, tentara, petani, buruh dan pesuruh. Berdasarkan kamus primbon Jawa kuno, disebutkan bahwa seseorang yang punya weton tersebut akan dapat menyelesaikan tugas secara baik dan sesuai dengan perintah, serta akan sabar saat mengemban beragam tugas. Bahkan saat menghadapi atau menemukan kegagalan, weton ini biasanya Mudah menyerah atau pesimis. Selain itu, weton ini akan terus berusaha untuk fokus, untuk dapat meraih kesuksesan. Cinta Selasa Wage, pada hubungan percintaan. Nebtu ini akan cocok sekali apabila bertemu dengan jodoh ataupun Disandingkan dengan orang yang mempunyai Nebtu sejumlah 7, 17, dan 12 Jumlah Nebtu Waton yang berjodoh dengan Selasa Wage Ini adalah Sabtu Kliwon Kamis Pahing Kamis Wage Rabu Legi Minggu Pon Senin Kliwon Selasa Pahing dan Selasa Wage. Jika Selasa Wage telah bersanding atau bertemu jodoh dari beberapa Pon tadi maka rumah tangganya dapat saling melengkapi serta diyakin hidupnya akan bahagia berlimpar segi tentram serta langgeng sampai akhir hayat Tetapi bila tak memperoleh pendamping atau jodoh yang cocok dari jumlah neptu itu Tak berarti kehidupan asmaranya sangat sengsara Hanya saja mereka akan mengalami sejumlah kesusahan hidup Yang telah dikaji dan dititani oleh leluhur jawa rezeki Selasa Wage. Dikarenakan Neptu yang kecil sekali, maka Membuat dampak yang kurang baik dalam hal rezeki dan kesusahan ekonomi untuk diri sendiri serta keluarga. Hal ini memang tak serta-merta dijadikan patokan rezeki dan tak semua weton ini akan mempunyai dampak yang kurang baik.